emperkau kesannya allah tuh ya, ya isoh ditebak aslinya. nah ulama ngelihat ditebak. ini mau disebut apa balhua ayatun bayinatun tun fi sudurilladina ulul ilm. di Quran udah di ayat yang begitu jelas. ning dadane wong sing dua ilmu Maka tuh sewalu. sampean saya kan sudah jelas. nak suket duwe sapi ku ternyata nilainya sama. lu sa sampean tak kok suket larang kan gentayeni rong tahun gus. dia podo sapi regani sakmono mau yang gentayeni rong tahun. Ah oke. Okay. ternyata yo ternyata melihat ini sapi koyo ngono. Regane padha mek napa? Suket iso dimiliki publik murah nak dihukumi milik umum. Sekali dihukumi milik orang tertentu uang melarat ra iso mangan. Merga tanah wae wong sugih, nak ape jupuk suket neng tanah wong kudu pamit. Mulane Nabi nganggap suket banyu termasuk barang-barang yang selalu milik napa publik melainya tengginya hadis bukhori nungkolom moconu haru nanti teng kiamat tentang kiamat jingben itu termasuk Allah tangkalnya ten ada orang kaya gitu punya mata air itu mau masuk surga sama Allah dilarang padahal dia tidak pernah maksiat dia hanya pernah ada orang miskin gitu mau ngambil air tidak boleh ini kamu nggak boleh ini milik saya air ini milik saya terus Al yauma amna u kama mana man'ata fad lama lam ta'mal yadaka. Kulo cek apal hadise. Al yauma man'atu fadli kama tamna u fad lama lam ta'mal yadaka. Saiki kue ratakai tak ga iki fadhlku Merga nyegah banyu sing kowe ora Ini kelirunya hukum fikih. Jadi anda kalau terlalu yakin sama hukum fikih, iku mesti keliru kelirune. Memang secara hukum legal tanah ini milik anda, maka otomatis air yang di situ juga milik anda. Tapi pertanyaan cerdasnya, tanah itu milik anda, tapi anda gak ikut bikin tanah kan? Air itu milik anda karena di tanah anda, tapi anda gak ikut bikin air. Berarti pemilik sejati siapa? Allah. Nah Allah yang pemilik sejati ini mengharamkan anda, menghalangi orang lain memanfaatkan air yang ada di tempat anda. Ya tentu sekadarnya, gitu. Ya. Mereka harus sekadarnya terus sumurai wong buat semuanya, buat duit sel terus buat tol, utau jalan normal. Famieling-eling niki kena opo nopo tanduran utau suket dibakas pangeran detail perkara nih nilai suket niku jadi nilai hewan. Hewan jadi kebutuhan nih menuso. Mereka kecerdasannya menuso. Niku bergantung gizi, gizi niku disuplai ambek daging ambek nopo su, su Daging bek susu berangkat, tekeng suket, suket uripen yang tanah, bumi yuwae pengirin, bolak balik menu soi ku tanah, mangan deh ginoboh, tanah. Mulane ini kiai kuno ku nungu ngaram kiai kok omai kok gendeng, nungu mesti rayu songaci. Rien dalamnya batola salam, kalau menangi guru nih bapak nusangke ginoboh, jerami ginoboh, carongku kuno teraninu, wallet ginoboh, ginoboh, wallet. Merkori yen kei kei kacen kei puyut-puyut kulo kei kei kacen kei puyut-puyut kulo kei kutes kei puyut-puyut kulo niko alasan e uong iko neng alam bi itu alam bi itu alam bi itu kutu pito-pito na pito kutu seratus delapan puluh nopo teraca pertama uong kurama ni ma ni u neng ke lanang nge ma ni u teng ke kere aslapu rical sanggepe ma ni teng ke neng ke lanang aslapu rical ke kere lanang lurus kenceng Bariku mani pindah neng wong wito melembung nak hamil tu. Berarti alam mani neng wong lanang bido ambil alam mani neng wong wito. Bariku terus janin ini neng otang bingung deh. Perkarane ono tangan ono sikil raro guna nih mungkin guna sami nih kok ono tangan ono sikil lu digopo. Bergodik dia raro guna nih. Mau nih cara janin ini ku protes. Gunanya opo digawe sikil tangan, wong rau nono opo itu ikut dipersiapkan Allah neng alam dunia. Berarti wes teluh kan, barang wes teluh mati neng alam barza. Urong akhirat gitu. Yang mati buat akhirat, tapi tentang alam apa barza. Nah, alam barza itu di cirineku wu... diberkita nah, jari gigitan nih, eling elingnya. Alam barza di pendemrat diberki sana. Padahal syaratnya alam itu mau kudu beda pas urip di atas tanah pas mati di bawah tanah, lah yang cewek kok di bawah tanah, lah terus gendeng itu, rawle, mau ngi cewek kok di bawah tanah, nah, nih, terus akhirnya, jadi nggak ada tahu rasan itu malah dia wali songo, rawno si gai gendeng, atabeu kok kayu jati, jadi nobo nggih tapi wali songo yore, padorako tirami malah kayak nggak yu naboh, jadi ya malah larang toh. tuh. Maulana gulo nih, nate ditangklete begege nggak lembu, kes kulo dong nggak kony jenang salah lembu, salai situ, omai oh jenang nggak keeng kenteng waduh, <noise> <tuh> <tuh> <tuh> oh, <hesitation> ya tak cewok. Wes tuh lah la fitnah nih bi, wong wong cewek kok di kruk kopi tahan, oh, kuburan, aneh kuburan empat ane empati ke rodo a dubur, wong <laughs> butuh kan fitnah wong, wong kan apa fitnah wong, layana butuh fitnah kan, anak mati kan di pergi, lana ikan di cek tolometer, gitu? rodo rodo kan tolometer, yo ya, pitoh, rodo dubur, tapi itu filosofinya kenapa dulu para wali banyak gay-gaya kajen buatan karosogen, yang ini buatan corona sederhana, memang ada filosofinya. Kalau dibilang sederhana itu lebih susah kan, lebih mahal kan? Iya dong. <tuk> damel jerami, teh damel kayu jati, langkung larang kan? Nak sayang panas ya. Ibu macam-macam, ibu filosofi tiang-tiang riang. Tapi gay coraku lagi ilmiah, memang nonton iku dotes alamnya Pangeran ditandai, Ini abangan-abangan ke abad duniaku tanah. Gini wow. Menu susu, susu ne ibu. Susu ne ibu ibu bancar mau terima seorang ibu kon banyak mengkonsumsi kacang panjang kan lucu kan. Singapede di Mustofa yang meleting ini di senganting lahir nongong alama profesor doktor Itu bergantung susu ibu. Susu ibu mau nggeletek bergantung kacang panjang. Kacang panjang nggeletek embel, nggeletek nggeletek nggeletek nggeletek Yuk, liat onghe asu bareng, bunok, eh ya. macam-macam, berarti Macam -macam. muat lenoi, selamat, selamat. Iku pangeran, lalu aneh pangeran rang aken, anam, gih, ya. roco koyo, iku misteri tuhan, wa in alakum, fil anami lai, bro, mulu pangeran, dawe surat anam, lalu nah, akeni, diterjemah, pangeran wi pate ngoro, mau gawe surat nopo, anam, anam, anane, roco koyo, iku seng ro, seng fam, wong alem, lawong alem, wu seng songerti lah saya mengerti ini disebut bahwa ayatum bayinatum fi sudurillahi na utul ilm Jadi Quran ini bisa jelas maknanya, iso jelas kerasannya Itu yang ada wong wong orang utul ilm Karena sing yang utul ilmu yang numpang lipat pahmi anut so anut, yang mikir Dewi tidak berapa, anut Tapi bebe cerdas mikir Dewi tidak berapa ano, kau tapi latihan bareng, jadi orang gantung ulama terus si latihan, orang kuat, ano, joko orang isom, mikir dewe, sok juwardas, bareng tak koi, kenapa ada surat anam? nggak tahu saya. itu faham, jadi kenai apa suket di bakas opo apa wafah, kihat tahu, wa apa apa, mana mar al anam, enggak on, ane ke wan, suket itu unsur kehidupan yek suka ti pun sur kehidupan go nglahirna sehate kewan kewan nglahirna susu susu dadi kebutuhan pokok nopo manu? manusia itu benwa anna soba benal ma an, napa sub summa syaqqaqon al ardho napa syaqqa fa ambasna fiha habba wa aina wa qotta wa zaitu wa nakhlah wa hataika wa faqihatau wa abaa mata allakum wali an amikum jadi kebutuhane menusa iku di bareng nombek kebutuhannya an-am, an amic an -am sehat ya manusia sehat. Melani mata allakum wali an-amikum, nah, jadi kue bapak Pengiran mau dipadahno an-am, gantung gantungnya no, sampai gantung apa? an-am. Melani Quran nopo an-amau wa anasya kasiro, jadi faham gitu. Sebagian ayat tak disebut nopo an-amau wa anasya nopo kasiro. Jadi wa disebut nopo mata allakum wali an-amikum.